semua orang pastinya punya masa lalu, dan masa lalu tersebut bisa dijadikan pembelajaran untuk masa yang akan datang. Seperti masa lalu dari artis cantik Selin Evangelista misalnya, banyak orang yang gak tahu jika artis cantik tersebut pernah menikah dengan sesama jenis. Perempuan yang dikabarkan menikah dengan Selin bernama Intan atau lebih akrab disapa Bacil. Menanggapi kabar yang kala itu sedang heboh, Ibunda Selin yakni Vincentia Nurul membenarkan dengan kabar tersebut It's okay, kalau memang begitu, terus kenapa? Kenyataannya memang begitu, ungkap Vincentia yang dikutip dari grid.id melalui tribunnews.com Menurut Vincentia pengakuan tersebut karena dirinya memposisikan dirinya sebagai orang tua mereka Saya ngomong gini bukan karena temennya Celine maupun Bacil Saya ngomong ini sebagai orang tuanya mereka Kalau kalian bertanya ini benar Kabar tersebut sempat membuat Stefan shock Namun dirinya yakin dan tetap menikahi Celine Bahkan kini mereka telah diberi ngomongan yang membuat hubungan mereka makin romantis Terlepas dari itu, seburuk-buruknya masa lalu jelas menjadi pengalaman berharga di masa mendatang. Jadi bisa untuk bahan pembelajaran agar tidak mengulangi lagi, menurut kalian gimana nih guys?